ibu lisa datang ke kopi joni dengan temannya seorang yang masih single <SILENCIO> oke okay. oh iya sekarang single kan katanya, ini ada yang menarik kata ibu ini ya ini perlu kita pikirkan benar atau enggak banyak lawyer dia bilang banyak lawyer jahat-jahat, kenapa ibu bilang gitu <SILENCIO> ya kalau kalah bukan berarti lawyernya yang jahat eh saya belum pernah Bukan, kan kau bilang banyak pengacara jahat Ya kalau kalah kan bukan perhati pengacaranya yang jahat gitu loh Enggak yang kejadian saya Yang baru nah, saya ngomong, dia bilang banyak pengacara jahat ya, ya. ya, Itu kenapa ibu bilang itu? Ini PNPT, saya ya. di... Kalau kalah... Saya pernah hadir bang, ya, sudah pernah hadir Bentar dulu, kalau kalah Kalau ini kan sidangnya kan bukan di kantor pengacara kan? Bukan salahnya pengacara dong Ya pengacara sama PN kan beda